Kowe kowe, saya kulai, saya kulai, saya kulai. Semua nabi itu enam delapan pencarian tuhan, dan yang lebih banyak pernah tersesak. Mungkin yang menghindar, beberapa orang aji, awas yang melam-melam. Mungkin ada motor buku lagi dodok itu tak jauh ini. Ya, hadar Robi itu bukan kalampoka yang disimpulkan oleh nabi, itu, tapi beliau ngomong di depan para kaumnya yang meyakini bintang itu Tuhan kemudian Ibrahim untuk memancing perkembangan dimulai dari kalimat ini adalah yang dalam pengalim itu pengalim itu paham? jadi ketika hadarofi orang Ibrahim pernah meyakini demikian Anak. kalau pernah meyakini demikian berarti Ibrahim pernah sih Reiki itu menuhankan nah, jendam nah. padahal sarate nabi maksum Bob dan Ibuah dan maksum Bob dan Ibuah ya jelas ya eh, ada Robby eh takde lama karena akhirnya lagi berhubungan istighfar eh ada, ada Robby itu juga ada masalah ya apa ini Tuhan atau ini Tuhan menurut kalian tapi sementing itu tidak keyakinan Nabi Ibrahim yang pernah menyimpulkan itu tuh, dan itu sama kalinya. Siwa esomentik itu dikenal, bangkit, dong dong dong dong. Nggak ciri menuliskan sejualnya. <tipun> <tipun> Oh <tuk> ya, enggak apa-apa. Sarapan ke saya masih duduk, boleh gak ngaji sama beker? Tentu itu duduk Ini angkat ngaji semuanya Di modus itu raso Semuanya, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong semua, lu jadi tidak kita jadi nasi itu dua. Maka Tapi nah, ya. Kalau memancing juga, apa memancing ya Tapi misalnya, juga qala alata duru jadi alim <susuk> Barai samaan top, kayak tahu itu aku. Kalau nggak tuh mau dihentikan, nggak mau kafe kafe pengalamanku itu sangat berarti kan pengalaman jinnya Aku ini jangan aja saja kacau, kacau lagi, jadi senang juga kacau lagi. Jadi mulai kok mau belajar belajar, secepat mulu kok mulu kok bukan dengan terus ngomong cuma bukan itu, itu ini Apa karena wajib, ada teman apa, biasa salah kemana ada dia Ini coba sudah jadi itu, jadi tidak pernah kecuali buku-buku kadang-kadang belum ya, tentang rencana Tuhan bahkan Ibrahim belum pernah tersesat belum menemukan Tuhan. Maka berusimbulan kalau bulan itu itu salah besar. Sudah diyakinin, diyakinin kita nanti sudah dengan keotek sebelum jadi nanti ataupun terasa. Jadi nendikan ini dalam konteks jebakan mancing om? Ya, semua mancing. Jelas dong, makanya itu buron tindak itu takut, itu takut. Kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, Aku ra seneng barang ilang di anak rop. Krono sing lagi sulanang adil ala dio pak Ganak kan, jadi ya, Jadi tapi ya lumayan, Kalau justru Tuhan itu punya kemampuan hadir kan, bisa merubah, merubah kan, memang tapi Rabo po terakhir dimana mana takoyu? Kalau di ya, boleh karena itu ini tidak kesimpulan dalam kalau orang-orangan nggak sengkan kan, hidup dalam kecendilian pernah menyimpulkan dah apa? mau, paham belum? Kurang tahu apa? Gak sengkan lah, loh. Nama cingue sopan dong. Kalau mau kalau mau masa hilang opo, tadi kan, jadi kafir dikafiru. Tuh krap. Ayo bahas ini mas amat jadi jadi kadang bisa mungkin tidak koner, mungkin dan aturan lain juga jangan seakan bener, karena karena tapi cuma persamaan hmm. nah, itu paling aja. Laki ayal Quran jangan yang dokter <hari> dokter ahli lagi ayah <ayol> kok. <tih> <Ayol, tih> kayak kalau itu, aku meliwandulangit buru loh insyaallah. ini lo terkenal Satu jadi masker paling akhir ya, terus terus, masker nakesi paling ageng. si di sini, dua biasa, yang simbol Quran kutulu istiqamah oi itu tapi ya salam, buat turun tadi ngomong kok salam. Saya cuma sor-sor amat itu salam. Itu ya Mas Dar Siman, Mas Dar Salman, Mas Dar apa ya bang Salman. Mas Dar Siman ini paling akhir ini sulap, loh. Bagaimana? apa? Hmm. Nah, kalau sih, nah, gak tau sini, Tapi, orang No, kadang kalau menang yol masaroh jangan ini ada lagi pisir ya alim maksum dan pisir yang alim lulus lagi suatu ada Masuk, balik masuk Hahaha pasir di sini kali Pak wis belum yang ya tapi ya, itu lagi gak aturan. Habis bisa, bisa nolong. Nolong, baru bawa masa basahnya. Nolong, itu mau, Apa itu? itu Apa itu? Wah, itu pengiran. Kan, ada. Apa? Wah, itu mana anak ulama, penyakit batin, anak-anak, penyakit batin, anak-anak, penyakit batin, anak-anak, penyakit tiba-tiba saya, dan rame rame mau hilang, mau samar. kuat. malam atas orang jelas diambil, orang kembali, kaum olah dari tokoh-negara dan yang ini, jadi bukti lah oh, ulama itu benar dibangun balik balik cerai song. <laughs> ini kan kesok bahwa dialog ini tidak ibrahim mencari tuhan sendiri. Oh <laughs> ya. Kalau buku-buku itu kan ada yang mengatakan ibrahim mencari tuhan sendiri tuh. bukti, ini, itu keliru. Buktinya ini ini baik um lima itu berarti ada debatnya. Paham ya, mianak sendiri kan nggak murni lima ratus ribu. Ini jelas ibrahim yeah. menurut kamu atau menurut kali Iya. Mana ini dari empat ratus itu, ada kontak. terbesar. Jelas Ibu ini pernah mencari Tuhan untuk sesat-sesat buatmu. Mungkin anak, anak juga nggak pernah tersesatmu nih ya, biar dia ada mau. Dalam konten menu itu argumen teman. Yang terakhir nih pula ini, dari memang terus ditentukan akhirnya ada lawan bidara. Kira -kira, yaitu mereka yang melakukan siri, karena makan besok. Jongok, bang, waktunya. Ada motor biru. Sebenarnya dia motor Karena ya, ya ya? ya, Jadi tidak Aku Aku tapi ulama maupun si ulama ya arah. haram. Yo, yo, dan Ulama ya. kaum jadi kamarnya kamu itu balik bantam. kalau itu semua ada Tuhan, lalu yang Tuhan yang kamu suka siapa? dia ini satu cuma wajar tahu wajar tahu apa yang Hahahaha Tau mau ngasih Balai gitu. Ini satu wajib Yakin? Ini satu Nolong, maduk nol ingzon, dari tadi, Jadi dari sekolah Karena status menciptakan sudah status karena Allah SWT. Karena yang lain yang tidak mungkin berstatus pencipta. ayat ini ya, cukup sebagai mukjiz. Kotoran ini sebagai mukjiz mereka semua mereka musuh kalau mereka akan harus sebagai penjaga, padahal mereka tidak akan sebagai pendek nabi Allah bisa di Allah Namanya emil namanya Oh Local Biasa Ya En terima jadi aku ingin berdalaman Alkohi Lilladi Alkohi rasa tersinggung sama terjalan, alam silatnya dari sekolah Masa orang di sini disikisit Guru bisa yukum kan Iya Guru bisa yuk, nah iso disikisit Bapak Pakai Saya ingin langsung Gitu, itu apa? Angsung, apa? orang Aku polisi. ini kayu yang Aku dilapor Aku lapor. Hayat que man Kamu sih Selanjutnya kita terus aku kesalahan itu menghindari satu kesalahan. Mungkin gimana? kita pun ada nama nanti Ilat dini ini, maring agama sih jecek. Karena apa meninggalkan agama yang salah, mengarak ke agama yang benar. Karena derah lima, lima itu ke mana? ke kanan, meninggalkan araqi. Semakin orang lebih ke kanan, berarti lebih jauh dari kiri Tapi ekstrem kanan, dan mungkin. Kanan ini juga benar. Orang berbasa seipi ekstrem kanan disini orang yamin mak nanti benar benar mak nanti cinta kum kuntum tak kunanan kamu datang ke kita dengan cara yang kita kira benar mak nanti orang benar disebut asal bun tapi saya diumumkan nanti jadi ekstrim nih kanan itu ya mumi ini sendiri mereka itu terus kita puasantia. Oh, malahan <SILENCIO> malah, malah, malah. <SILENCIO> masih di mana nih? yang, tua, yang, tua, yang tua. <SILENCIO> <SILENCIO> masih, maksudnya maksudnya itu gak kenang gak pulih Duk harus bahasa dulu ya amin itu Ini alu janah karena ini masas Akhirin, jengi salam Ini iya kita perlu Di simak di Ini saya panggil giam ini Di simak di maling itu bisa dikit ekstrim kanan itu udah masalah kiri tapi ini jangan meremuk susah, jadi Quran itu asal yaud. ya diam ini Oke, ya ini meninggalkan sisi yang buruk menuju sisi yang baik menghindari yang salah menuju yang itu ago, mohani, apa? jadi semua kecenderungan kita meninggalkan keadilan caleg ono barang si potensi maksiat menjauh itu ya baik Kono potensi zino menjauh baik potensi korupsi menjauh baik menuju yang hanya tarikan apa anin batil atau menjadi batil pokok dan kita Beda suami, dia kamu mari, orang lain. ini